serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dari lesti dan bilar tentunya baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini persahabat ya pastinya warga konoha memang sangat sangat tentunya menantikan kejutan single terbarunya bunda lesti dan pastinya selfish untuk trending kita lihat di sini persahabat ada info dan tips dari L2W cara supaya cepat trending di YouTube buat single barunya Bunda Lesti yang pertama putar video minimal 30 detik yang kedua pakai akun berbeda pas streaming maksimal lima kali jika pakai satu akun yang ketiga jangan melakukan reply persahabat yang keempat jangan sampai dianggap boot yang kelima selingi pemutaran dengan video lain itu Cara supaya cepat training di Youtube Tips dari L2W Semangat untuk warga Konoha persahabat ya Mudah-mudahan makin kompak Makin solid untuk dukung Karya-karya terbarunya Lesti Karena ini yang paling ditunggu Dan paling dinantikan Hari ini begitu banyak kejutan Di Jumat yang sangat berkah ini Bismillah, persahabat, ya. Mudah-mudahan teaser pertama, lagu baru Bunda Leste bisa trending, bisa booming, dan bisa diminati oleh semua kalangan. Amin. Kemudian juga, persahabat berikutnya, ini ada cedukan vitamin dari Papa Bilar semalam yang mengunggah foto, persahabat. Ada sebuah, tentunya, piring berisi nasi dan tentunya lauk, persahabat, ya. Di sini ada kalimat, hem, ajib, kata Papa Bilar. Di situ terlihat tangan Bunda Lesti, tersahabat ya Sepertinya memang Papa Bilar disuapin oleh Bunda Lesti Ini sweet banget, tersahabat ya Melihat foto gini aja sudah bahagia banget warga Konoha Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal Putih Bilar Lagi curiga, kalau si Papa lagi nih masakin bebek sama Bunda Kan asal disuapin, dia akan tetap makan, katanya tuh Masya Allah dan kita lihat juga, bersahabatnya begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya yang terakhir, aku, love the mengatakan mau bebek atau kepala ayam kalau disuapin mah, bangap aja ya, Bang. Katanya tuh, ada juga tanggapan dari Rain dan L78, bukan warga Konoha. Kalau nggak Juli sama idolanya, perkara lauk aja bikin rame. Katanya tuh, masya Allah, inilah yang selalu membuat kita betah banget ya dari... Les Lovers yang begitu gesrek, yang begitu receh Masya Allah, mudah-mudahan kita juga selalu sehat Selalu bahagia, semakin kompak dan semakin solid untuk mendukung Les Lar family Kemudian berikutnya para Pastinya warga Konoha pun ini deg-degan banget ya Ketika mau melihat dan menonton podcastnya Papa Bilar bersama Dini Sumargo namun di podcast ini memang banyak sekali pembelajaran buat kita semuanya persahabat. Papa B menyampaikan, tolak ukur kebahagiaannya Bunda Lesti. Itu bukan dari mana Papa Bilar selalu kasih dia hadiah. Love lunch persahabat atau bahasa cintanya bukan pemberian. Itu yang disampaikan oleh Papa Bilar Taufi. Love lunchnya adalah perhatian, dan pastinya kasih sayang dong. Masya Allah, luar biasa. Kita simak juga kalimat yang ditulis di ini. Masya Allah, dengan kejadian kemarin, bisa saling belajar, saling tahu apa maunya pasangan berusaha menjadi lebih baik lagi. Semoga dengan adanya ujian kemarin, justru bisa menjadi penguat hubungan kalian, jodoh tiljanah ya. Kalau nonton podcastnya pakai pikiran terbuka ya, memang tidak semua dispel, tapi setidaknya... Ya mereka bertahan karena masih saling sayang dan cinta itu poin penting banget memang persahabat karena saling sayang saling cinta mereka bertahan sampai saat ini dan mudah-mudahan rumah tangga mereka rukun bahagia sakinah mawaddah, dan urah ur muhamid dan untuk yang tentunya di banyak berita di luar sana mengenai pelemparan bola biliar itu tidak dibenarkan oleh papa bilar saat di podcast ini persahabat ya. Tetap kita sebagai fans hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Leslar Mudah-mudahan selalu rukun rumah tangganya <tuh> <tuh> Namun para sahabat memang banyak sekali Begitu tanggapan komentar yang diberikan para sahabat Kita simak aja nih langsung di Youtubenya Denis Sumargo di sini ada sebuah kalimat dari Nur Hasana. Mau nangis, uhu pas dengar dia bilang ternyata Lesti bukan butuh materi, tapi perhatian kasih sayang dan sentuhan gua. Yang penting ada gua, dia happy, walaupun sederhana. Wah, itu yang gua nilai dari awal, bang. Dari awal gua lihat dan gua sedih lu kayak belum paham itu. Tapi sekarang lu sadar itu dan gua terharu mau nangis. Makasih ya, sudah sadar itu. Tuh, sahabat. Kita lihat juga tanggapan lain dari Nurul Arfa 25 Masya Allah baru selesai deg-degan Masya Allah, beri dia kekuatan ujian kemarin, Insya Allah jadi pembelajaran yang besar banget buat Leslar Ya Allah, jadikan keluarga Leslar Sakinah, Mawadah, warohmah Amin Ya Allah, banyak banget yang masih bilar tutup, biarkan waktu itu yang bisa menjawab amin kalau Allah kun fayakun persahabat ada juga tanggapan dari home 123v intinya dia di dalam forecast ini dia ingin membahagiakan istrinya dengan materi-materi dan mewujudkan semua impian istrinya tapi di sini salah paham bilar kalau istrinya sepenting ada pilar di sisinya dia sudah bahagia Istrinya yang penting, persahabat ada bilar Di sampingnya dia sudah bahagia Bukan karena materi ya Tentunya perhatian dan kasih sayang Bunda Lesti sudah bahagia Masya Allah Mudah-mudahan Lestal Lovers pun menanggapinya Dengan bijak Sama-sama kita support dan dukung Idola kesayangan kita Kemudian juga berikutnya, para sahabat, Alhamdulillah untuk vlog perdana Leslar Entertainment kemarin sudah tembus 2 juta viewers ya di Youtube, Alhamdulillah. Ini juga salah satu membuktikan bahwa dukungan memang masih banyak untuk Leslar. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu memberikan kejutan, selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia yang tentunya membuat bangga dan happy warga Konoha. Semangat untuk hari ini, para sahabat. Siap trending, siap booming untuk single terbarunya Lesti.